Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kema Di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi sosial Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian persepsi sosial Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengumuman Sedangkan persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang Untuk mengetahui, mempersepsikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi. Sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Sedangkan menurut Brown and Kasin, persepsi sosial adalah penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia untuk memahami orang lain. <tuh> Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat terjadinya persepsi menurut Sunarnyo. Yang pertama yaitu, adanya objek yang dipersepsi, yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi, yang ketiga, adanya indera, dan yang terakhir, adanya saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Ngomongin tentang persepsi sosial. Pandangan tentang persepsi sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, persepsi sosial berlangsung cepat dan otomatis, tanpa banyak pertimbangan orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perhatian sejelas. Pandangan yang kedua, yaitu persepsi sosial adalah merupakan sebuah proses yang kompleks, Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pada persepsi. Faktor ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu ciri-ciri penampilan fisik, yang kedua yaitu ciri-ciri sosial demografik. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri penampilan fisik dulu physical attractiveness ini terbagi menjadi tiga, yang pertama yaitu wajah menarik atau tidak menariknya seseorang yang kedua, bagaimana cara berpakaian, bahan, -bahan model, dan cara memakainya dan yang terakhir poster tubuh, make up potongan gaya rambut, dan aksesoris yang dikenakan yang kedua, yaitu ciri-ciri sosial demografik atau sosial demografik karakteristik ini terbagi menjadi dua, yang pertama jenis kelamin umumnya perempuan diri lebih rendah kemampuannya dibanding laki-laki dalam pekerjaan tertentu. yang kedua suku ras dan etnis. baiklah kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penyintaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat Namun, proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf kotak sebagai pusat susunan syaraf. Dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan. Dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.